Channel baru langsung meledak, bisa nggak? Bisa, karena ini adalah hal hal yang paling ditakutkan oleh senior senior kita. Jadi ini buat kalian nih channel baru, pasti capek banget tuh. Dengan yang namanya belajar algoritma, bisa nggak sukses tanpa algoritma? Gue selalu bilang bisa, dan ini ada fase-fasenya. Ya bener banget. Biasanya channel baru itu sering banget belajar di dunia editing, dunia syuting, dan terkadang juga terbambani dengan ide selanjutnya atau konten-konten yang akan datang. Ini yang membuat channel baru itu sedikit lambat dalam menepuk kesuksesan di dunia Youtube. Nah padahal itu ada cara cepatnya kawan-kawan. Jadi, kalau kalian yang ingin meledak meletup dalam dunia YouTube, dan ingin cepat juga sukses, coba bahaslah topik sesuatu hal yang lagi viral. Ya, benar banget. Kenapa hal yang lagi viral? Hal yang lagi viral ini, ini merupakan sesuatu hal yang paling orang cari tahu. Apa sih yang sedang viral? Ini yang bisa membuat channel-channel itu naik dengan sendirinya, tanpa... Algoritma Iya enggak? Jawabannya iya Nah sekarang Siapa yang di disini syuting masih menggunakan handphone Menggunakan handphone tanpa harus menggunakan device mahal Bisa sukses enggak? Ya, jawabannya bisa kawan -kawan. Tapi dia mempunyai satu syarat Syaratnya kita minimal Menghasilkan video dengan durasi yang paling nyaman itu bisa video short ataupun video panjang. Tapi ingat, dalam ini yang kita bahas bukan tentang durasinya, tapi resolusi dari yang dikeluarkan oleh HP tadi. Jadi kalau kalian menggunakan HP, usahakan ya HP-nya itu output dari keluaran merekamnya 1080 atau dia menghasilkan minimal tuh HD jangan kurang daripada itu nanti jadinya apa burik ini ngebuat penonton itu kurang nyaman jadi nggak perlu menggunakan HP-HP mahal atau device-device kamera yang mahal setidaknya menggunakan aja kamera HP yang menghasilkan video 1080p atau Pixel Lalu fase yang selanjutnya, coba buat video yang menggunakan kata-kata di thumbnail. Jadi kalau misalnya kalian channel baru belum ada thumbnailnya, maka kalian kurang bersaing. Belum siap untuk masuk ke dunia freelance di Youtube. Jadi usahakan thumbnailnya itu. Menceritakan dari isi videonya. Jangan klik bed ya. Kalau misalnya klik nanti kalian nggak ditandai sebagai channel yang baik. Malah sebaliknya, ya, channel yang klik atau channel yang suka bohong. Jadi itu ya cara-cara channel baru agar naik melesat tanpa algoritma. Oke ya, jelas ya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.